serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang dan memberikan kabar-kabar baik, kabar bahagia dari idola kesayangan Lesti dan Rizky Bila tentunya Untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini persahabat tentunya kita bahagia dan bangga banget ya Alhamdulillah Baby L, Abang L, ini dijemurkan oleh Amabel Nata. Wow, ini gemes banget, cute, dan luar biasa. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Dan Baby L, tumbuh dewasa dengan sehat dan kuat. Masya Allah, mudah-mudahan juga bersahabat ya. Selalu banyak doa-doa yang tentu diberikan oleh orang-orang yang tulus mencintai Abang L, keluarga besar, terutama Lesti dan Lesti Bila, amin Selain amabil Abdel ya, Abang L juga dijagain oleh Kak Shalsha Wow, washalah banget ya, luar biasa pokoknya Abang L Tentunya mudah-mudahan saja ada kabar baik, kejutan bahagia yang kita dapatkan dari idola kesayangan kita ini sih gemes dan cute banget Masya Allah luar biasa Posingan ini pun tersebut diunggah kembali oleh Akun Leslar Anskorsi Ada kalimat caption yang dituliskan di postingan ini Mohon maaf permisi putra mahkota Konoha beserta wanita-wanita cantik Mulai lewat Masya Allah Ini luar biasa banget hingga banyak sekali komentar dan tanggapan yang diberikan Ya ini dari akun M.Arkans 108 Mengatakan Masya Allah personamu Abang El bikin aku selalu terbayang-bayang Sumpah ganteng, lucu, gemes Katanya tuh, Masya Allah banget ya Ada juga komentar lain diberikan dari angkun Naume Kim mengatakan Nunggu guzel jenguk Abang El Pastinya dong Guzel yang selalu ditunggu oleh kita semua Pastinya ditunggu oleh para warga Konoha, saingan terberat gue Naomi katanya itu guzel, masya Allah kataleslaristik ya ini luar biasa banget ya mudah-mudahan tentunya kita mendapatkan kejutan dari Kak Marjin yang menjenguk BBL, wow masya Allah banget dan kita lihat juga persahabat ya kunjangan berikutnya ini ada unggahan spesial yang kita dapatkan di momen vlognya Bang Adi Sky ketika menjenguk BBL ke rumah. Ini luar biasa banget ya Dede auranya sangat cantik Dan BBL juga sangat tenang Dan anteng gemes Masya Allah digendong Oleh Bunda Lesti Yang selalu membuat kita bahagia dan bangga pokoknya, Wow <laughs> Mudah-mudahan saja ada kejutan dan kabar Baik selanjutnya persahabat yang kita rapatkan Jangan sampai lupa juga nih Terus semangat streaming lagu Lentera persahabat oh ya Biar tetap tentunya kita kompak dan solid Mendukung yang terbaik Karya-karya dari indolaki Sayangan kita Masih menunggu kejutan baik dan tentunya Kabar serta vitamin baru di sore hari ini Jangan kemana-mana tetap stay tune Dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi Menarik terbaru terout dan tahangan selanjutnya. Yang ingin informasi di sore hari ini bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar Bang terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.